Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kembali akan mengundi pemenang door prize bulanan di Aurora. Nah, untuk informasi bulan ini ada 450 akun yang aktif D-nya lebih dari 15. Dan ada sekitar 500 akun yang lebih dari 10 aktif day. Nah, namun dari 450 akun tersebut hanya sekitar 70 akun yang mengisi formulir door prize. Namun meski hanya 70, kita tetap akan mengundi 20 pemenang untuk bulan Januari ini. Dan langsung saja kita undi pemenang door prize bulan Januari. Nah ini langsung nama-namanya sudah ada di sini. Saya akan acak nama-nama tersebut. Dan langsung kita undi. Langsung kita undi. Pemenang pertama. News, ya, ini pemenang pertama in Oke kita undi lagi pemenang kedua Project 015 langsung ke yang ketiga Pilih Wijaya Hot News lanjut lagi zona kabar lanjut lagi Juta pedas 25 sekitar umput ya lanjut sudah tujuh ya bianstone 898 buatulah janus update rekam ID putra TV Kepulas info enam satu sudah 12 pemenang kita masih mencari 8 lagi. <tuh> Populi News. Brodek Berita. Brodek Berita. Hot news terkini, Tim Daily pemenang ke tujuh belas dimenangkan oleh Al Ridwan Lanjut. Ke pemenang ke-18 fakta geneponto lanjut ke pemenang 19 pelangi berita dan pemenang yang ke-20 update kita. Dan demikian, uh, pemenang Door Prize Januari. sekali saya bacakan dari yang pertama, Indlin News, Project 015, Sriwijaya Hot News, Zona Kabar, Berita Pedas, Kabar Sekitar, Info Tia, Dian Stone 898, Batu Raja News Update, Rekam Berita.id, Putra TV, Sekilas Info 001, Populi News, Godek Berita, Hot News Terkini, Sumsel Daily, Al wansah, fakta jeneponto, pelangi berita, dan update kita. Nanti hadiahnya akan langsung dikirim, tapi nanti akan dicek dulu apakah benar uh, aktif d nya ada 15. Ya. Sekali lagi, hanya 72 akun yang mengisi formulir dari 450 akun yang aktif d nya lebih dari 15. Sementara untuk pemenang keaktifan, di sini dari data yang ada, dari data yang kita peroleh, ini di sini ada eh, 44 akun yang full 31 active day. Kemudian yang terbanyak di sini ada k talenta TV 462 video. Kemudian ada rekam jejak dengan 419 video. Nanti ada Jenny ada Achan Humaira 330 Jenny terkini. Tapi nanti kita cek lagi eh, lima besarnya siapa saja. Nanti akan diumumkan terpisah. Ya, di sini sudah terlihat siapa-siapa saja pemenangnya. Baik demikianlah pengumuman door prize bulan Januari dimohon kepada seluruh akun yang aktif d-nya lebih dari 15 agar mengisi formulir untuk mendapatkan door prize ini. Uh, bulan Februari masih ada door prize dan kepada kawan-kawan mohon untuk uh, mengisi formulir yang diberikan. Tetap semangat untuk memposting video, mudah-mudahan ada berita baik di bulan Februari ini sampai jumpa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh